Di pukul 5.30, bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya M. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi, dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak M untuk minta maaf tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inavis, kemudian dari Pom kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga sebab kematian itu sendiri. Itulah kawan sekilas ya terkait masalah kopda Muslim ini. Nah ini saya sedikit berbicara ya. Jadi beberapa waktu lalu memang ini heboh dan baru saya naikkan. Jadi di mana almarhum kopda Kopral Muslim ini menyuruh orang untuk agar istrinya ditembak, kemudian tersebar luas ya melalui CCTV, ada dua motor, kemudian ada 4 orang, dia minta supaya istrinya ditembak kepalanya, namun yang eksekutornya ini tidak tega maka dia tembak perut, ya, jadi si kopral ini Menyuruh ya, menembak istrinya sendiri. Kemudian, eksekutor dijanji uang banyak, termasuk mobil. Dan sekarang mereka semua sudah tertangkap. Nah, informasi yang kita dengar tadi dari Pak Kapolda. Kalau nggak salah juga didampingi Pak Danlim ya, Letkol Honi. Ternyata sudah bunuh diri. Ah, semuanya sudah tidak ada di dunia. Ada beberapa hal yang bisa membuat orang hilap seperti ini. Lupa diri ya, karena emosi, karena ada permasalahan. Ada permasalahan pribadi yang tidak sanggup mereka atasi akhirnya menempuh jalan singkat. Yang pertama saya tetap mendoakan semoga yang almarhum yang mendahului kita semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Itu doa kita. Dan keluarga yang ditinggal semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan dan ketabahan. Nah, kasus ini terus mencuat dan viral kemana-mana dan sudah ditangani oleh TNI. ya Namun, di dalam pelaksanaan penanganan ini, ya, untuk pelaku-pelakunya sudah ketangkap ya, yang orang. Nah, ternyata si Oknum ini mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Nah, ini pasti ada permasalahan internal dalam keluarga. Permasalahan mereka Ya pasti sangat serius. Apalagi kalau masalah itu sudah masalah perempuan, nah, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, artinya ini tidak mantap. Semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi ke depan. Ya. Apalagi menyuruh membunuh seperti itu. Di dalam berkeluarga, kalau memang surat tidak sepaham, ya pisah Tapi terkadang, setiap karakter daerah itu berbeda-beda. Kayak di kampung saya tuh dulu masih ada tradisi membawa anaknya ke orang kabur. Keluar daerah itu pasti dicari dan dibunuh dua-duanya. Ada juga yang istrinya selingkuh dibunuh sama suaminya. Ada juga suaminya yang main perempuan dibunuh sama istrinya. Dan banyak lagi. Nah, itu alamiah terjadi. Alamiah. Sebagai seorang manusia yang kadang imannya bagus, yang kadang keimanannya tinggi, yang kadang keimanannya rendah. Nah, itu semua alamiah. Walaupun terkadang penyesalan harus ada di belakang. Itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Karena di dalam orang sudah tidak sadar apapun bisa dilakukan. ada tahu dalam keadaan mempertahankan sesuatu. Walaupun harus rela mati pasti dilakukan. Sebagai contoh. Seorang yang cinta tanah air, rela berperang untuk negaranya, rela mati. Karena sudah ada di situ doktrin. Sama lah yang seperti ini. Ya, mungkin beberapa pihak mengatakan ini adalah hal yang buruk. Hal yang tidak pantas. Ya, karena mungkin orang itu belum terkena mental seperti itu. Karena kita adalah manusia biasa. Maka dengan itu kita semua harus senantiasa saling mengingatkan untuk terus dekat kepada sang pencipta Yakinlah kepada Tuhan. Jauhi hal-hal yang sekiranya itu negatif. Jauhi itu sesuatu yang negatif yang bisa merubah pikiran kita semuanya. Ya mau maaf seperti dukung, paranormal, itu semua. Terkadang bisa mempengaruhi sikap dan pikiran seseorang. Padahal kita punya agama. Kita punya Tuhan. Kita punya tempat untuk mengadu. Bukan kepada manusia. Bukan kepada dukung. Bukan kepada paranormal. Yang seakan-akan kita percaya bahwa dia tahu masa depan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Intinya di situ kawan. Apapun agamanya. Semoga hal-hal begini tidak terjadi lagi. Apalagi di kalangan TNI. Ini pasti banyak yang tidak suka dengan kelakuan daripada oknum ini. Yang sudah mendahului kita. Saya hanya ingatkan kawan tidak perlu membenci. Karena bisa jadi kelak Situasi suasana. Bisa berpotensi menjangkiti kita semuanya. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang tempatnya salah, tempatnya Khilaf tempatnya yang suka marah. Maka kita berdoa yang baik-baik saja. Ya. Kita doakan keluarganya, anaknya. Semoga ke depan bisa hidup. layak bisa menikmati bisa beramal berbuat amal kebaikan dan yang terakhir ini hanya perbuatan oknum bukan perbuatan institusi karena institusi TNI siapapun yang salah punya pasti duk maka tidak perlu menjelek jelekan institusi TNI kawan ya karena ada beberapa ini selalu mengekalkan institusi apalagi di media sosial bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Argamatik